Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys, kita akan melihat jebakan monyet Dimana jebakan monyet ini kami bikin Bukan untuk memusnahkan monyet Atau untuk menganiaya monyet Atau bisnis monyet, bukan Ini kami lakukan semata-mata karena untuk mengamankan tanaman-tanaman kami yang berada di ladang. Dan tanaman kami itu sering diserang monyet. Makanya kami membuat cepat ini untuk mengamankan, mengamankan tanaman kami dari serangan hama monyet. Okay guys. Silakan nah, nonton selamat menonton. Itu ada yang kena satu itu dari luar itu kepalanya. Nah, ini ini Pak Yono ini. Ya, kita bukan mau menyiksa tapi kita membasi membajra. Artinya supaya tanaman kita aman. Biar petani Sebentar, Pak. Itu itu Pak. Kuat itu Mati itu teman yang lain mana pak teman yang lain itu oh itu di situ tuh yang goyang goyang temannya yang lain nah, kecil kecil ini mati ini ada berapa itu pak enam kali ini jeru lo lima berarti aku mau <susuk> Ini, ini. Nah, itu anakan -anak. tuh. ini. ada yang kecepit ini, enggak bisa keluar ini. Dia dari luar dia, nah. Iya hmm. bisa keluar. Nah, sudah diikat. Taruh Pak, taruh di pinggir-pinggir sekian. taruh. ini sudah. Itu Pak. <toconel> Akal, pak. <toconel> <toconel> <Supai> <Supai> orang apa apa orang ini tuh pak. Ini ada nih. Malah Ini Lucu lucu loh kalau ini mau dipelihara nah. aja kayaknya ini masih dua enam dapatnya tadi itu nah, pokoknya jangan jangan disipsa pak. Nasin gede mati, nasi gede beger pak, langsung toko kafe pak. menggunakan cilik untuk ini Mulai pengikatan, mulai diikat ini supaya tidak menggigit nanti dilepas lagi baru ditangkarkan. baru nanti kita lepaskan di kebun binatang yang kecil-kecil ini. Kita kasihkan di kebun binatang. Nah, supaya dilihat sama anak kecil-kecil. Di kebun matang itu kan makanannya boleh. Di sini, ya, kurus-kurus begini. Nah, dia mau keluar. nih. Ya. Oh. Aku ini singgoyuki. Ini kan jawabannya kalau Pak. Ketun goyuki, tenang. Keluar, nih. Nah, Gimana, guys? Ini, ke, ini ke? sudah diikat ini. Gigit gigit gigit gigit gigit gigit nih. Harus gigit kak, ke tangannya gigit Nah ini gigit satu ini gigit gigit gigit gigit gigit gigit gigit lenting begitu, nah, kianan cili, cili nanti, kiki pak, belum masuk <tuh. tuh>. lagi nih Kula, aku pikirannya <tuh>. kau apa enak, wahai kiki, kayak aku kan, wah oh, lah, kaya aku, aku. tangannya enggak enggak anu cacat itu pak betul, Jadi, gitu, kan. betul. gue, <tuk> <tuk> gue? Bok -bok gitu kan nolongi jagung gue kok ngapok lagi <conscion0000> <coughs> Ini club, nonton club, nonton sing memang tebel Sing Sing sing tanjo pada bertenetan, oh tadi sama dok ede, takut lo tuh, mungkin la kula kula numpak, numpak sing gede, kalau suka sing buk marani, budok buka mereni, kula cempaca, laku lah namburi, kok lagu anak ketek, eh kena dekui, lu panggilnya tadi, oh pokoknya kia aku ngomong, tapi yang kecil-kecil, ih marah, ih pakai mu, iya kecil-kecil sini, ya, enggak paksa, oh tidak bisa tipu, noh, kasihan. <tuh> <tuh nah hmm. itu dicongkok begitu cengkehnya dicongkok, pelanang di, nah baru diambil anunya tangannya itu, kalau udah diambil tangannya satu udah aman sih lah, pelanang oh. nah ini, nah, ini lagi nih, nih anunya, Nah. coba kalau lihat ini lucu, tapi kalau sudah makan tanaman itu wah jengkelnya manusia diuji sama yang begini begini. Nah, ini kalau kalau dipasang lagi dapat lagi nih. Oke, itu kena pasang lagi pak, di pak. tunggu aja. perlu tindip tindip. malah buatan tinggal sih, suai kok pak. males. di sini pasang lagi nih. biasa mana kerja? kan? kerja nganjing. enggak lu nggak hari ini. capek. buatan nanti kita. kita sama binatang ini kasihan juga Belum. Oke, hmm? oke satu iki. buka eh buka kan papat <tuk> Baiklah, guys. Cukup sampai di sini perjumpaan kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah, -salah kata, salah-salah video, dan salah-salah yang lain yang kurang berkenan di hati Anda semuanya. Kami oh, itu ya. selaku nah, video. Kasian, mati dia. yang mati membuat video mati. ini minta maaf yang sebesar-besarnya hmm. karena ya. manusia itu ini mau diapain, adalah Pak? tempatnya dibunuh, Pak. salah. Dibihara. Dibihara, ya. Untuk itu, jangan, jangan lupa kritik dan saran ya. selalu Mani, kami biara. tunggu pada mereka-mereka ini dari saudara-saudara semua agar. Nah, kita bisa Sebenarnya, membuat video yang lebih bagus lagi. Banyak, ya itu. mohon maaf karena video ini hama. video amatiran begitu kira-kira ya, kurang lebihnya. Kira. Kami ya, akhiri perjumpaan kita, kan, kita uh -uh. pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ini. Makanya salah satu anunya ya dicipak itu tadi. Pak Yono sudah berapa dapat titik Pak Yono 30 Wah, 30 menit begitu ya? ya Untung aja banyak yang mau ya <laughs> ada juga sebagian yang mati ada yang mau nah ini caranya tutorialnya kemarin sudah diajari nah, uh, itu Pak makan jauhnya rusak satu Pak Aduh coba pasien nanti sampai teler-teler ini mungkin siang tadi mungkin kenaknya ini itu itu pak warna lagi ini pun sama pembelinya ini ya oke okay.